Yamanas merupakan industri park yang dikatakan bahwa berstrategi kau yang and maka lagi peluit insan, yang klinik, yang sahaja juga, yang mungkin juga ya nana lebih banyak peluit mungkin misalnya insan atau jenis asesion, ini seperti pada 500 atau 600, masih solomat teka menurutnya, berparku demi agak lalu inato, jas anasmuk itu yang akan Medhal ያሰኛት dia senyap mendendau belum ada ya gas pada kan. Bezak kabar, bertam berkata semuaj, ya nur ibn leman, betulai ya huwita, yin dan sephra, yiman janit mesksilu abadu jajat si The industry power coach. But really, like, we can bark at them. The net, industry transport. Gadabi highway transport, yal len bamon, industry kala export, industry kala gabad, industry yem misa ralib baggye sohayib bayi lebbet wita yem mitas sabalamon, kagaba tanzar, Waduh, berkat yang ቦታ Bota በላይ mengambil yang danu itu di ruang ketemu nawari, itu di nawari. Serat ngeden, ngedang kabel, ngedom adalah, situ maksudnya. Bayatuh itu lemah melana, yang dengna park,